tak akan lupa dalam pikiran saya tentang beser Ramadan di Malaysia. Oh. Jadi jiran saya kanan ataupun kiri ini banyak sekali yang memberikan saya menu buka puasa ya Uh, oh, segitu. Di sisi lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys. Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu taala, dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, okay, gimana puasa teman-teman sekalian? Saya sebenarnya agak-agak gimana ya, guys ya. Kalau kita di Indonesia gitu kan puasanya seperti ini gitu kan. Nabi sahur, nanti ada aktivitas ya kan, bekerja dan lain sebagainya. Nanti sorenya itu kita biasanya itu beli ke tempat-tempat kayak yang udah ada jualan gitu-gitu guys ya. Tapi bukan bazar Ramadan gitu. Jadi kayak hanya stand-stand di depan rumah orang seperti itu. Nanti coba saya mau keliling-keliling kalau sore-sore ya guys ya. Supaya teman-teman tahu bagaimana istilahnya di daerah saya ini di kampung saya di sini guys ya. Itu kalau sore itu ada apa aja teman-teman nanti bisa lihat juga ya. Pasti ada orang jual gorengan, jual es buah, jual ya jual apa namanya ya, jajanan-jajanan pasar dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba ya guys ya untuk Memberikan sesuatu yang berbeda Kepada teman-teman sekalian Agar supaya tahu gitu Tapi banyak pertanyaan yang menurut saya itu Belum mendapat jawaban gitu Macam apa sih hal-hal menarik yang di Malaysia gitu kan Selain Bazar Romalton ketika bulan puasa Nah itu belum terjawab Nah di sini guys ada sebuah video requestan Daripada teman-teman sekalian Yang mungkin akan menjawab Rasa penasaran saya Kepada istilahnya bulan puasa yang ada di Malaysia Seperti itu guys Bagaimana gitu kan Nah langsung saja ini daripada Kang Munawir guys channelnya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys Link nya ada di deskripsi Nanti juga kita akan share juga di tab komunitas Teman-teman bisa tonton langsung ya guys ya Nah langsung saja guys 5 pengalaman menarik orang Indonesia pertama kali puasa Ramadan di Malaysia Berarti Kang Munawir ini tinggal di Malaysia Tapi pertama kali puasa Ramadan di Malaysia mana ya guys ya? Saya tak paham juga ya Coba kita langsung tengok penjelasan daripada Kang Munawir Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam cinta damai buat kita semua guys ya. Oke okay. Berjumpa kembali bersama saya Kang Munawir Oke okay, Dan right. kali ini saya akan sharing saja guys ya Kepada sahabat-sahabatku semua Tentang pengalaman saya semenjak berpuasa Ataupun pengalaman saya semenjak menunaikan ibadah puasa di negara Malaysia Oke oke oke Ini lebih mengarah kepada kaltesok ataupun kejutan budaya Karena Aha. saya Selama saya bekerja di Malaysia sini ataupun selama saya duduk di negara Malaysia sini, saya setiap time bulan puasa ataupun hari raya Fitri saya sering balik kampung ya guys saya Oh, jadi yang Menawir ini biasa pulang kampung kalau bulan puasa, tapi mungkin tahun ini dia nggak pulang kampung guys ya, itu berpuasa di Malaysia gitu kan? Jadi selama saya 5 tahun duduk di Malaysia sini, saya 4 oh. tahun ini, Pulang. Selalu ataupun sentiasa balik kampung Untuk okay. memainkan ibadah puasa Ramadan dan juga Fitri Di kampung halaman saya okay. jadi, jadi saya belum pernah Merasakan bagaimana atmosfer Daripada Berpuasa di atmosfer. Sini. Jadi saya akan sharing Pengalaman saya selama Di sini ya guys ya Pengalaman saya ini bagi saya pribadi ini sangat uh, Sangat istimewa sekali Dan juga sangat bermakna sekali dalam hidup saya, Kesar. Karena ya baru kali ini merasakan atmosfer Oke. puasa di negara orang. Oke, Kesar. yang gitu. pertama ini masalah sahur ya, Jadi saya terkejut semenjak berada di Malaysia ini, karena time satu hari puasa atau pembukaan puasa itu saya masih terbayang-bayang dengan suasana berpuasa di Kampung galaman saya okay. itu bisa sana ya. Jadi time bulan puasa Di kampung galaman saya sana Itu waktu sahur itu Ada yang namanya tradisi Membangunkan sahur ya oh, Jadi dari ya, pemuda muda Di kampung galaman saya itu Jam kalau sudah, sahur. Me, apa? sudah memasuki Waktunya sahur itu ada tradisi Keliling kampung sambil uh -huh. membawa Alat musik ataupun yang lainnya ya, Untuk membangunkan Daripada warga ataupun masyarakat di kampung saya sana. Jadi waktu saya pertama memasuki hari pertama puasa di Malaysia sini itu saya sahurnya itu pukul berapa, guys? Sudah hampir imsak, guys, karena saya pasang alarm pun saya tak boleh bangun ya, guys. Oke. Bahkan jika di kampung saya sana itu jikalau lo nak memasuki Masuki time subuh ataupun waktu imsak, imsak. itu Setiap masjid ataupun surau di kampung saya itu Banyak yang membunyikan apa ya Imsak, imsak ya ka. semacam as Ya imam al-mujahidin Itu macam-macam okay. Tanpa alarm pun saya kalau di kampung saya Sana bisa bangun ya guys Kuat sekali suaranya Betul. Dari toas masjidnya sendiri Oke okay, kita lanjutkan untuk nomor 2 ya guys okay. Ini masalah perjuangan kok bisa perjuangan? jadi selama saya menunaikan ibadah puasa di Malaysia sini sudah memasuki hari ketujuh ini ya, keja ini bagi saya pribadi ini sangat Oke. butuh perjuangan ekstra ya kok bisa karena kita tahu sendiri bahwasanya cuaca ataupun iklim daripada Malaysia dan juga Indonesia ini memang sangat berbeda sekali ya kejah. untuk suhunya pun juga berbeda ya oh. kalau di kampung saya itu lebih sejuk ya suhunya Oh, oke, oke, oke, mungkin, mungkin ya Mungkin Kang Munawir ini tempatnya agak-agak yang pegunungan ataupun sejuk gitu guys ya Sedangkan di Malaysia agak panas karena dia di dataran seperti itu Bukan di pergunungan seperti itu ya guys ya Mungkin seperti itu ya kan Itu mungkin dikatakan perjuangan Ya sama kayak di Solo gitu kan panas-panas banget gitu Kalau dingin ya biasa-biasa aja gitu Panas sedikit ya daripada kampung saya Jadi bagi saya pribadi ini sangat membutuhkan tenaga ekstra untuk menjalankan ibadah puasa di sini. Oke. Okay. Di sisi lain saya pun juga ada aktivitas pekerjaan ya. Jadi ini sudah menjadi, oh, itu yang buat apa? kita benar-benar pengalaman dan sebuah perjuangan daripada okay. saya untuk menunaikan ibadah puasa di sini. Betul betul. Jadi intinya gini guys, jadi kalau selama saya menunaikan ibadah puasa di kampung saya sana, yeah, itu slow, kan seolah-olah tak ada apa ya tak ada kesan yang perjuangan gitu tak ada guys karena hawanya pun juga sejuk jadi apa ya rasa haus <tipitas> itu tak ada, enggak, enggak tak ada eh, ya, ya ada nama namanya haus tapi tak ada kuat ya guys tapi kalau di sini itu memang sangat butuh ekstra bagi saya pribadi ini oke okay. tapi karena karena saya niatnya juga sangat kuat jadi lama kelamaan juga terbiasa yes, sendiri ya guys, yes, ya. benar. Jadi time awal mula saya saja itu yang merasakan yang namanya hmm. perjuangan ya. Guys. Oke, lanjut untuk nomor tiga ya, ya setelah buzzer ya. Jadi pada hari pertama saya memasuki bulan suci Ramadhan di sini ataupun menunaikan ibadah puasa hari pertama saya di sini itu saya sangat terkejut sekali guys karena time hari pertama itu saya pergi diajak kawan-kawanku untuk mengunjungi salah satu bazar di Malaysia ah, sih, ya. okay. saya ingat itu bazarnya ya Maaf. semacam penjual makanan ataupun minuman gitu ya ya guys jadi saya ingat ya biasa-biasa macam pasar malam itu ya tapi yang membuat saya terkejut itu ternyata bazar Ramadan di Malaysia ini memang sangat begitu ramai sekali jadi semangatnya untuk apa Berbuka, Para pedagang Ataupun puas. antusiasnya para pembeli Ini sangat luar biasa sekali Semacam tradisi ataupun Apa ya guys Jadi bahas -bahas bahasa sahabatku bisa tulis di kolom komentar ya Jadi ini hampir Dua kali lipat ataupun tiga kali lipat ramainya daripada pasar malam di Malaysia sini, wow. jadi saya sangat terkejut sekali beberapa hari lalu saya pernah mengupload video tentang bahasa Ramadan Bazar ya Ramadan. seperti itu ya guys, suasana daripada bahasa Ramadan di Malaysia sini ini sangat membaikannya, saya sangat terkejut sekali dengan atmosfer dan suasana di sini yang begitu ramai sekali menyambut puasa ataupun bulan suci Ramadan ya okay. ini akan saya kenang sampai ini kalau saya ini kayak udah, udah, udah tahu nah, gitu akan akan lupa dalam pikiran saya tentang Bajar Ramadan di Malaysia Aha. Oke kita lanjutkan nomor 4 ya guys Ini masalah buka puasa ya Oke buka puasa Jadi selama tujuh hari ini saya menjalankan ibadah puasa di negara Malaysia ini, Saya jarang masak guys Jujur memang saya tak pernah masak Dalam tujuh hari ini Karena apa? bukannya saya malas masak ataupun apa itu Ini lebih mengarah kepada jiran kita gitu. cari. Jiran saya kanan ataupun kiri ini banyak sekali yang memberikan saya menu buka puasa ya, saya. Uh, segitu. Di sisi lain saat, eh, dalam satu rumah saya ini ada satu saya kawan itu ada yang kerja di restoran gitu. jadi hari-hari itu Oh pasti yang namanya makanan. Jadi saya tak pernah masak selama bulan, bulan puasa, puasa. Di, di Malaysia sini. Jadi banyak daripada kawan-kawan jiran-jiran kanan kiri ini memberikan apa yang namanya menu takjil ataupun menu berbuka puasa? Wow, gitu. Tapi di sisi okay. lain, saya juga ingin, hmm, juga ingin mencari hal yang baru di Malaysia sini, seperti bahasa Ramadan tadi, ya gitu. Jadi, intinya, kalau selama berbuka puasa di Malaysia sini, itu saya jarang masak, ya gitu. Hmm. Karena banyak daripada kawan ataupun jiran kanan kiri saya ini banyak yang memberikan makanan, ya gitu. Oke, okay. oke, kita lanjutkan untuk... Katosok nomor lima ya guys Ini yang terakhir ya, ya. Ini masalah Menunggu yang namanya buka puasa ya ah. Oke okay. Ataupun kalau di kampung saya ini Lebih Ngabuburit. Istilahnya lebih keren Ataupun lebih famousnya itu Ngabuburit ya guys ya, Tapi kalau Ngabuburit. Ngabuburit itu dalam bahasa Ataupun dalam kamus bahasa Melayu Sini mungkin Artinya agak tidak sedap didengar ya guys ya Tapi kalau di Kampung saya itu sudah famous dengan istilah ngabuburit ataupun menunggu waktunya buka puasa Kartosok okay. gitu ya. nomor lima ini bagi saya pribadi ini hampir sama ya Jadi antara di kampung saya sama di Malaysia sini memang tradisi ataupun menunggu yang namanya buka puasa ini Itu juga sama gitu ya, tapi yang membedakan cuma istilahnya saja Jadi kalau di kampung saya itu oh, istilahnya ngabuburit. Tapi kalau di Malaysia sini, istilahnya saya kurang paham Jadi, buat sah sahabat-sahabatku bisa tulis di kolom komentar ya nah, Menunggu yang namanya buka puasa itu kalau di Malaysia sini istilahnya apa ya? Hmm. Yang kalau kalau di kampung saya sana itu istilahnya ngabuburit ya Jadi, buat sahabat-sahabatku bisa tulis di kolom komentar ya Oke, nanti Biar kita sahabat, -sahabat lihat. kita bisa tambah pengetahuan dan juga wawasan ya yep. Oke, okay, saya kira cukup sekian dulu video singkat Daripada saya Dan saya minta maaf apabila dalam statement Ataupun pernyataan saya ini Ada kesilapan ataupun kekeliruan. Oke okay. Itu semua tiada unsur kesengajaan Tapi itu semua murni karena kekurangan pengetahuan saya Tentang hal ini Dan saya juga berpesan kepada sahabat-sahabatku Satu rumpun semua Jagalah toleransi Dan saling menghormati Yang namanya perbedaan Betul Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa wabarakatuh. di video selanjutnya ya Bye, -bye. oke okay guys, sudah selesai videonya, dan ya, itulah tadi, guys. Lima istilahnya, culture shock. Bisa dikatakan culture shock seperti itu yang dialami oleh Kang Munawir ketika berpuasa di Malaysia, guys. Ya, salah satunya adalah karena bazar, ya, biasa di Indonesia itu kurang banyak dan kurang rame gitu, guys. Ya, dan setelah itu yang ngabuburit ternyata sama, suasananya sama, mungkin yang membedakan hanya perkataannya saja, seperti itu, guys. Ya, uh, di sini kita akan coba melihat komentar-komentar, ya. Ya, yeah, saya tahu ah, memang berbeza dengan Malaysia. Saya pernah bulan Ramadan di Jakarta. Selepas Sahur semua orang keluar, ada yang jogging, ada yang jalan-jalan. Saya pun ikut juga lah, nak merasa puasa di Jakarta. Seronok juga, tapi penat sih. lah, <laughs> betul lah. Biasa kalau di sini macam tu, guys. Ya, pagi masih banyak aktivitas seperti itu, macam olahraga dan lain sebagainya. Assalamualaikum Kang. salam Ramadan Al-Mubarak. Kalau di sini disebut masuk waktu berbuka puasa saja atau iftar, ah, macam tu, moga dipermudahkan ibadah puasa. Kita sepanjang bulan Ramadan. Amin. Syukur alhamdulillah. Yang pertama, nah di sini guys ya ada yang komen nih dari Muhammad 7144 Ngabuburit itu istilah Sunda Tapi kayaknya udah dipakai di mana mana di Indonesia ya mas ya Tidak ada istilah yang dimaksud di Malaysia Oke nggak ada berarti di Malaysia guys ya uh, Nomor 2 Di Malaysia juga tidak ada tradisi tertentu sebelum bulan Ramadan Seperti tradisi memegang atau selamatan di masjid atau musholat Sekarang nggak begitu banyak sih sebenarnya kayak gitu ya kan uh, uh, Seperti di Jawa Timur atau Munggahan ya Dan Munggahan ya Berkumpul makan bersama keluarga seperti Jawa Barat Ya sih lebih ke tradisi gitu kan ya uh, saya diberitahu alasannya tradisi-tradisi begitu Satu bidang atau satu perbuatan baru Maksudnya satu perbuatan yang tidak menurut sunnah Rasulullah S.A.W. dalam arti kata yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. berdasarkan hadis-hadis Wa Masya Allah ini ya. Ya betul, sudah hampir seluruh Indonesia mengenal istilah ngabuburit ya pastinya. Mungkin dikarenakan daripada stasiun televisi pun sudah turut memberitakan dan juga memakai istilah tersebut. Betul. Kalau uh, yang kedua ini guys, nggak perlu dibahas tapi saya jelasin sedikit lah. Kumpul-kumpul sebelum bulan Ramadhan itu untuk mengeratkan tali silaturahim dari keluarga-keluarga kita yang dari jauh sana itu kan pada pulang guys ya makanya kita kumpul-kumpul dan lain sebagainya itu juga ada di kampung-kampung seperti itu guys ya bukan suatu hal yang baru masa kumpul-kumpul keluarga nggak boleh ya kan padahal Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita untuk senantiasa ya berhubungan erat dengan keluarga kita menjaga tali silaturahim seperti itu guys ya bukan suatu hal yang seperti itu Kecuali itu jelek gitu kan Tidak ada tuntunannya Maksudnya tuntunan Bukan bukan berarti Rasulullah s.a.w. mengerjakan seperti itu Banyak dari sahabat-sahabat Rasulullah yang mengerjakan suatu hal kebaikan Tapi Rasulullah diam saja Tapi Rasulullah s.a.w. macam nggak apa-apa Seperti itu akbar, sawab, Itu yang saya ketahui ya guys ya <laughs> Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Ya memang unik dan menarik ya Kalau kita mengetahui suatu negara yang berbeda Tapi masih satu rumpun itulah guys ya Jadi mungkin ada persamaan ada perbedaan Tapi jangan sampai istilahnya perbedaan itu menjadi perselisihan. Nah perbedaan itu untuk saling menghormati dan saling menyayangi Itu yang terpenting ya Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semua. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri nantinya. Amin. <laughs> Oke, okay. terima kasih Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.